welcome back to bongkar 2m seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya guys ya dua nah, puluh pertama dua gagal empat, kedua. Oke oke dua puluh tipis dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh empat, dua langsung dinaikin 280m ya guys ya dengan cepat tanpa skater ya guys ya ini kita turunkan bed nya dan di 100 auto-spin ya guys ya tapi gua pilih gua ini uh, kena pola ya guys ya jadi gua stop spin-spin uh, sampai chip 200 mau 200 gua keluar Gue mau cek dulu ya guys ya di room rejekin loplok biasanya kalau di rejekin loplok tuh kalau kipas ga muter ini akun kena pola ya guys ya. Kalau kena pola gua pindahin ke Bandar QQ. Cuman gue cek dulu di sini. Kalau ada kipas muter berarti kita main di slot aja ya guys ya nggak usah ke bandar. Nah, kipasnya ada yang muter ya guys ya. Kita stop, kita stop. Kita naikkan satu tingkat 100 spin. Oh, gua harusnya uh, 5 m cukup sih. Tapi gua cukup, cok kalau main di Di in ataupun Charlotte lain. Tapi kalau di Papa Gue boleh diadulah lah, cok. Gua berani coba barbar. Kalau di Charlotte lain gua nggak berani. Sama di Dragon Poling gua berani barbar. -bar. Nah, dapat tiket ya, guys ya. Sini gua matiin ya, guys ya kalau dapat tiket di biar melihat putarannya. Aduh hai, ada perkalian Kipasnya pun hai, hai, hai, hai, di atas, hai, perkaliannya masih normal. hai, hai, mau nempel di atas aneh banget. habiskan 100 nya ya guys ya setelah habis kita pindahkan ke apa lagi ya guys ya. nah dapat sekitar lagi ya guys ya maka isinya akan mantap-mantap dan ya, itu tuh kalau bed kecil segini masih bisa jadi cok kalau dapat perkalian sama full full level full, full, full, full apa aja gitu macan kek Atau monyet kek tau si panda kek kan lumayan 3 2 1 habis ya guys ya. E, kita pindah lagi ya guys ya, ke papa ya guys ya, karena ini putarannya putaran normal. Ini gua langsung lihat 9 ya guys ya, 100 auto 100 spin ya, ya Gua bilang asik kalau gua di di Papa gua barbar coy mainnya. Nah, dah. Oke, dapat empat skater ya, guys ya Di sini gua matiin speedernya mau menikmati. <laughs> Oke. Okay. Nah, apa nggak ada yang mantap-mantap di sini? Oke, okay, tiga tirai. Aduh, tuh kakeknya salah tempat, dong ngapain di situ, kakek, kakek. Enggak ada temennya di situ, Nah, kayak gitu ya, ya kakek aduh bojo pinya, isya, lumayan lah satu lain ya, mau oke okay, kakeknya kan tenang, isya, lumayan? oke okay, udah b ya isya. masih belum jadi Oke, ternyata masih belum jadi ya, saya walaupun dapat superwin. Masih kurang sedikit ya, guys ya. Tegaskan lagi. Oke, dapat begini dan langsung jadi ya, guys ya. Seperti biasa, kalau sudah sudah jadi begini kita stop, ya guys ya. Kita utamakan hasil dulu ya. Nah, nah, nah. Nah. Oke, disini gue tunjukin ya jam dan tanggalnya, ya guys. Ya, nah disini ada dua video, ya guys. Ya, e, ini video up, dan ini kita e, putar requestan, ya guys. Ya, di video sebelumnya kita putar requestan selamat buat dia, Sujan, ya guys di rumah papa B9 gas 100pins ya, ya kita masuk ke bapak ini ya fiturnya kita 565 aja ya guys ya 29 tadi bentuknya bisa ya gas 100pins seandainya 100pins ini chipnya masih ada kita lanjut ya guys ya di room ini pokoknya ini uh, satu requestan Sisa bongkaran gua habisin buat satu requestan aja ya guys ya Dan buat kalian yang mau request lagi silahkan ya guys ya uh, Terus di kolom komentar Gua masih ada kok uh, sisa Sisa bongkaran yang akun yang tadi Yang tadi up ya guys ya Gua simpen buat muterin request requestan dari kalian Dan mohon maaf ya guys ya Gua belum bisa bagi-bagi chip ya guys ya seandainya gua ada stok gua bakal bagi-bagi lagi ya guys ya untuk sementara belum bisa bagi-bagi ya guys ya e, mohon pengertiannya ini pun gua e, lagi usaha kok udah gue usaha dulu ya guys ya lagi ada kesibukan. siapa tahu nanti bisa bagi-bagi tips lagi ya guys ya untuk sementara mungkin e, kita akan putar-putar request aja ya guys ya e, di setiap gua upload video oke okay? pakai kata kunci ya guys ya e, kata kuncinya seperti biasa ya guys ya e, pakai hashtag bongkar Vava ya guys ya oke okay. pakai hashtag bongkar Vava ya guys ya setelah itu baru kalian tulis requestan kalau kalian enggak ada kata-kata ya hashtag bongkar Vava eh gua anggap kalian enggak menang ya guys ya juga akan gua pilih ini si jasujan ya guys ya e, yang menang requestan tapi sekalian ya, chipnya belum berhasil naik ya guys ya buat jasujan jangan berkecil hati uh, terima kasih sudah request silahkan tuliskan request kalian lagi dan ini ya guys ya, uh, ada promosi sedikit uh, jika kalian malas bikin akun bolehlah dihubungin ya guys ya di nomor tersebut buat semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like comment and subscribe ya guys ya Bantu juga share-share-nya agar teman kalian Siapa kalian opung kalian semuanya Menonton video ini ya guys ya Semuanya bye-bye See you next video